Thank you. da to je Misalnya sudah bagus, cuman mesti diperbaiki lagi karena ini kan tanah, apalagi kalau musim hujan kayak sekarang Harusnya dipakein semen untuk menyelamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Alami, natural, untuk rekreasi, makan-makan sama keluarga, sama pacar Apalagi ada flying spotnya kan, harga terjangkau lumayan Ya harapan saya kalau bisa itu terutama jalan, soalnya jalan itu kan hanya kalau hujan kita nggak tahu jadi, orang-orang itu agak susah. Yang keduanya, kalau bisa, saya minta tidak lanjutkan lagi. Kalau nah, kita tempat dulu itu ada pom sampah. Jadi, kalau pom sampah itu, kita enggak buah tangan. Yang ketiga kalinya, saya minta sungai itu, kalau bisa, dibersihkan. Uh, ide pertamanya, kita dari sekelompok pemuda ya, yang berkeinginan supaya bisa kami lebih dikenal oleh orang banyak. Karena selama ini, empat atau sialang itu sama selama ini nggak ada sama sekali sesuatu yang bisa dibanggakan atau dikenal oleh orang luar gitu kan makanya kami berinisiatif membangun pemandian ini untuk lebih besar lagi yang awalnya hanya untuk mandi-mandi biasa karena kami punya keinginan itu tadi makanya kami berniat untuk membesarkan wahana uh, untuk pemerintah uh, baik dari sialang sendiri maupun Uh, yang lebih tinggi lagi Kabupaten Merangin dan seterusnya harapannya yang jelas karena selama ini kami belum ada sentuhan sama sekali dari pemerintah ya, kami pure gotong royong dari sekelompok pemuda uh, kami berharap ada ya, bantuan atau lirikan untuk wisata kami yang selama ini kami bangun dengan gotong royong ini, terutama uh, yang selama ini masih dikeluhkan oleh pengunjung yaitu masalah akses jalan kami ingin jalan uh, aksesnya ini bisa dibangun atau dapat bantuan dari pemerintah lah. Jadi setidaknya kita dapat bantuan moral atau apa kayak gitu